Oke teman-teman, hari ini kita sudah sampai di rest area 72 70 orang. Jadi teman-teman Jamnas, panitia Jamnas hari ini di hamin 1 berkumpul semua dan nanti siang jam 12 akan akan melakukan bakti sosial di di area Jambore Nasional, sempat di area Purwakartanya di lokasi. Dan ini semua teman teman panitia ya. Semua teman panitia panit sudah berkumpul dan akan gas menuju lokasi. Ikutin kita ya. Jangan lupa subscribe di channel Prasejarah. Oke. Okay? Hati-hati, satu tahun meluncur dari arah berlawanan. Kan nggak ada masalah saya bilang tadi teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sesuai dengan protokol kesehatan itu kan teman-teman kita dari tim panitia jamnas 4, sudah nyampe di area jamnas 4 di Purwakarta ya beginilah kondisinya adem sejuk ya kan nah, nah ini dia humas Dano DKI dia melalang buana kok benarnya jauh jauh teman-teman nah, jangan lupa ya subscribe channel saya perasa sejarah oke sampai ketemu lagi nanti kita akan liput semua nih di ya, acara kali ini kita habis sholat duhur nanti kita akan melakukan bakso bakti sosial ya habis bakti sosial nanti kita akan cekson segala macam dan nanti malamnya kita kalau meeting lagi dan besok kita jemput peserta jamnas 4 oke ya teman-teman ya suasana juga aman sejuk waduh pegunungan airnya juga Aduh air ada gunung, ada sawah-sawah Pokoknya -sawah. nyesel deh kalau tidak datang Oke teman-teman teman, -teman? Sampai jumpa kembali hai, <SILENCIO> Oh Hati-hati ya. Jangan lupa bawa baju renang soalnya di dekat tempat jamnas kita di sampingnya kolam renang. Gratis sudah. Kita mah jadi anak pantai aja ini. juang cinta los yes. los dol oh ya satu dua tiga